Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di ANI Atsam salam para sahabat pertanian saya Nusantara kali ini saya akan mereview tentang tanaman tomat Gustavi. umurnya kurang lebih 20 HST setelah tanam dan belum saya kasih acir atau lanjaran karena belum waktunya dan yang sudah itu saya sudah menanam, sudah saya memasang kendalanya. Mungkin tanamannya pas penyemayan kurang kompak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang tanaman tomat Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh